dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mau info bocoran dan pola sos gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari Sojani ya bosku Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojani otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya barang Sojani ya jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojani dan tentunya untuk linknya dari top cara balapan sudah kita semangkan di kolom komentar dari Sojani kita coba gaskan, lanjut nah,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 Batu merahnya coba kita pecahkan Simbolnya dari get of kaca kita coba pecahkan kembali Perlahan kita turunkan Aduh Meskipun masih cukup sulit ya Kita dapatkan mudah-mudahan ada hasilnya bosku Kita main santai main sabar aja bos Kita sabar-sabar aja kali ini kita coba turunkan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 tidak untuk ditiru hanya untuk 18 tahun ke atas Kita coba turunkan kembali perlahan kembali Belum dikasihnya cok Dikasih celah lagi Dikasih bungkam lagi Kita coba mainkan santuy-santuyin lagi Coy Kita santuin lagi Belum dikasih juga Dapat Dapat dapat Dapat dapat dikit jadi jadi lah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 Oke okay, diturunkan. Kembali lagi belum mau ngasih lagi bosku. Kita coba sikat kali ini dan ngasih ini juga kita naik di perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk bersamanya. See you next time, brotherku. Bye bye bos. Oke okay, kita lihat. Oke okay, kita selesaikan bosku.